Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslore Dimanapun manapun kalian berada. Selamat siang. Selamat datang dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Diva TV yang akan mengabarkan kabar terbaru, kabar baik seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar.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 Menemani santai siang kalian saat ini Pemimpin akan memberikan informasi Menarik di siang ini persahabat Dari idola kesayangan kita Untuk kabar pertama kita simak Persahabat ada unggahan spesial dari Angkun Indosiar Kita lihat ya di unggahan Indosiar Ujian IPA ilmu pengetahuan Aksi Wow, Yang pertama ada foto Bunda Lesti Dari daerah Jawa Barat Yang kedua ada Ustaz Tolmed Daerah Ibu Kota Jakarta ada Natasha Jawa Timur, Arji Jawa Tengah, dan kita ada juga ada dari Sumatera Utara. Wow, dan kita lihat persahabat ya di sebelah kanan layar. Ada tempe Mendoan untuk di huruf A, huruf B ada botok tempe, dan C ada batagor, D ada bika, dan E ada L selendang Mayang ini sih persahabat ya untuk sekedar pengetahuan saja ini ada makanan khas daerah dan di postingan foto ini ada daerah masing-masing sih -masing, jawa barat jadi pastikan nama makanan daerahnya itu adalah Batagor Wow untuk Jakarta ini ada es lendang mayang di persahabat ya itu sih yang meminta Tentunya tahu saja udah mudahan persahabat ya Indosiar selalu menyuguhkan program-program terbaiknya Terutama bisa menayangkan Idola kesayangan kita Yang selalu bisa memberikan Kejutan bahagia untuk kita semuanya Amin Dan selanjutnya persahabat Kita simak juga Ini ada cirukan vitamin Dari kalian seduh persahabatnya Masya Allah Makin gak sabar banget Menantikan, menyaksikan vlog Play date nya Abang L sudah dipastikan persahabat yang akan di up hari ini semoga saja kejutan kebahagiaan kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Duh makin gak sabar banget ya menyaksikan vlog dari Leslo Entertainment ini special date nya Abang L bersama Baby Amina dan Baby Azam. Berikutnya, para sahabat ada vitamin bahagia juga yang kita dapatkan siang hari ini, masya Allah. Kita mendapatkan video baby yang sedang tertidur, ditemani oleh boneka. Dinambah nambah cute dan nambah gemes banget ya, masya Allah. Ini diunggah Teh Novi yang sangat luar biasa selalu menyuguhkan kebahagiaan vitamin untuk warga konohat. Postingan ini pun diripas kembali oleh aku Leslar and banyak sekali tanggapan komentar, banyak juga respon yang diberikan Yakni dari akun nikki.nrvn mengatakan Kita aja yang gak pernah ketemu langsung abang El kangen Apalagi Tenovi yang tiap hari ketemu pasti kangen banget Masya Allah banget ya Apalagi sebentar lagi Tenovi akan mudik nih bersahabat ya Kita lihat juga di komentar lain dari akun suni.park.5836 mengatakan, kebayang nanti kalau abang L udah gede, Teh mau mudik gak boleh, kayak Arafwatar ke Mbak Lala, Aduh, pastinya gemes banget ya. Mudah-mudahan baby BBL selalu sehat, menjadi kebanggaan dan menjadi anak yang saleh, amin. Ya Robel alamin. Dan sebelumnya juga persahabat di postingan ini ada kalimat caption yang dituliskan, masya Allah pasti bawaannya bakal kangen terus sama Ayang, aduh masya Allah banget ya. Di sini persahabat ya Novi akan mudik dan pastinya akan kangen banget nih kepada BPL yang beberapa hari tidak bertemu. Kita doakan saja mudah-mudahan tim Lesli tertemeng ini selalu betah dengan idola kesayangan kita. Selanjutnya persahabat kita mampir ke fashionnya Bunda Lesti ya Penhatikan outfit, salah satunya sweater yang dipakai Bunda Lesti saat ke baris cream Ini harganya bukan kaleng-kaleng, ini mehong banget persahabatnya Sweaternya aja sudah dibantel seharga juta 4.200.000 rupiah Aduh, Masya Allah, mudah-mudahan berkah, barokah dan makin lancar untuk rezeki Idola kesayangan kita, amin Kita juga bersahabat ya, sebagai fansnya Mudah-mudahan Rezeki kita seperti Bunda Lesti dan Papa Bila yang selalu mengalir Yang selalu bersahabat ya, Berkah dan membawa barokah Untuk kita semuanya